Natasya Wilona berkomentar soal pernikahan Stefan dan Selin. Sebelum akhirnya menikah dengan Selin Evangelista, Stefan William masih berpacaran dengan pesinetron Natasha Wilona. Keduanya pun kerap mendapat dukungan dari para penggemar mereka. Sampai akhirnya, kabar buruk pun datang saat keduanya diketahui sudah tidak lagi berpacaran. Belum lama berpacaran. Stefan dan Selin pun akhirnya memutuskan untuk menikah, lalu bagaimana tanggapan Natasha Wilona saat coba ditanyakan. Natasha mengaku jika dirinya tak mau memikirkan mengenai kabar pernikahan mantan kekasihnya itu, sedih? "Ya aku enggak mau bahas-bahas yang udah lalu sih," ujar Natasha dalam sebuah wawancara dengan tayangan Infotainment. Mantan kekasihnya sudah memiliki pasangan, tidak demikian halnya dengan Natasha. Dirinya mengaku belum mau membuka diri dengan mencari kekasih. "Hatiku selalu terbuka tapi sekarang emang lagi pengin sendiri aja," pungkas wanita 17 tahun itu.